Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rain Desa ya. Guys ya kali ini saya akan membongkar trafo ya. Ini trafo CT 21 volt saja ya. Kita jadikan beberapa volt ya nanti ya. 12, 18 atau 12, 15, 18 dan 21 ya mungkin ya. Oke langsung kita bongkar saja ini trafonya ya. Pertama kita lepas dulu.